Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel anak Mbong. Eh, channel ini merupakan channel baru saya ya teman-teman ya. Berhubung untuk saat ini channel saya yang lama eh, warna Grafika Studio. Di hack orang dan sampai sekarang saya masih belum bisa mendapatkannya kembali jadi untuk sementara saya akan memberikan tutorial dari sini saja buat teman-teman semua uh, saya doakan teman-teman yang hadir di video ini selalu sehat uh, dan berbahagia serta bertambah banyak rezekinya dan untuk menghindari kejadian seperti yang terjadi pada channel saya semoga teman-teman uh, lebih Berhati-hati dan jangan lupa teman-teman eh, selalu membentengi eh, akun-akunnya dengan verifikasi eh, dua langkah ya. Dan sekalau, eh, selalu periksa ya, periksa bila ada aktivitas-aktivitas ataupun notifikasi-notifikasi yang eh, mencurigakan ya teman-teman. Supaya teman-teman tidak kehilangan channelnya. Nah, eh, pada video kali ini saya akan... Uh, memberikan satu ide konten ataupun terserahlah, apa ya, informasi buat teman-teman uh, semua yang hadir di sini yang mungkin hobinya adalah membuat konten musik, namun bingung dan takut akan terkena uh, dismonetisasi ataupun terkena klaim hak cipta, ya, karena reuse konten. Nah. Uh, apa yang akan saya berikan kepada teman-teman informasi apa? Uh, yuk ikutin videonya tapi jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya teman-teman ya. Uh, terima kasih sudah mampir di channel anak embong. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya dan tinggalkan komentar untuk persahabatan. Baiklah teman-teman uh, kita lanjut kepada tutorialnya atau informasi ya. Ini bu uh, bukan tutorial sih ya masih sekedar informasi. Nah Uh, yang akan saya sampaikan kepada teman-teman adalah tentang uh, suatu situs yang memang menyediakan uh, video ataupun musik-musik yang memang asik-asik ya. Dan ini uh, channelnya juga sudah sangat terkenal ya teman-teman channelnya sudah uh, sangat terkenal juga memiliki web website resmi dan hebatnya. Channel ini uh, berbagi untuk Siapapun yang ingin Mengupload uh, musik dari channel tersebut Tapi tentunya Ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang uh, Yang diharuskan Teman-teman lakukan jika ingin mengupload uh, Musik dari channel tersebut Apa namanya? Namanya adalah NCS ya, nama channelnya namanya NCS Nah, saya saya cari tahu namanya NCS itu apa sih sebetulnya NCS itu rupanya No Copyright songs ya Tadinya sih saya berpikirnya No Copyright Song ya Rupanya No Copyright sound Dan channel ini Setiap mengupload video musik Viewnya selalu jutaan puluhan juta gitu Dan bahkan channel-channel lain pun yang mengupload musik-musik dari NCS ini turut kebagian bagian rezekinya turut ke bagian turut kebagian bagian rezekinya teman-teman ya karena dengan mengupload uh, musik dari NCS uh, jadinya mereka pun kebanjiran view ya langsung aja deh ya saya buka nih ya nah ini ya teman-teman ya ini adalah Uh, situs resminya ya NCS ya Nanti saya tunjukin dan uh, Saya ini ya Saya tunjukin Channelnya di youtube Bentar teman-teman Youtube ya Nah akan saya tunjukkan ya uh, Channel resminya di youtube itu Ketik saja di pencarian ini NCS Nah ya. Ini adalah channel uh, resminya ya. Oke. Okay. Dan ini adalah video-video yang diupload. Intengok. Baru 23 jam aja belum sehari sudah 88.000 ya. Dua hari 151.000 ya. Nah, ini uh, channel saya juga baru mulai ya. Baru mulai 17 jam yang lalu ya. Baru 7 nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Saya nggak berkecil hati ya. Karena tentunya saya pun akan nanti tentunya akan ke kecipratan juga rezekinya dari NCS ini. Karena NCS ini nggak ribet ya teman-teman ya. Nggak ribet. Dan di sini banyak sekali jenisnya ya teman-teman. Kalau dianya sih videonya nih udah banyak nih. Setiap videonya puluh empat ribu. Nah ini channel baru juga nih. Channel kawan ya. Baru juga dia bikin NCS-NCS nih ya. Ini ya, nah kita bisa lihat nih ya teman-teman ya. Nah ini ada yang niru-niru namanya Sun NCS tuh ya. ngikutin tuh, ya. Tuh tengok nih, ini NCS-nya. Kita tengok-tengok kita lihat-lihat yang yang ini ya, yang memakai NCS ya. Nah, ini bukan channel resminya, tapi uh, channel lain tuh. Kebagian juga tuh, 31 juta yang nonton tuh, teman-teman. Nah, banyak sekali ya, teman-teman, di, di sini ya, yang yang menyedot dan memakai ke, memakai kembali di channelnya musik-musik uh, dari NCS, ya, tuh. Nah, dilihat teman-teman. Nah, uh, perlu teman-teman ketahui di sini di NCS ini adalah kumpulan dari musisi-musisi yang ya, yang dulunya belum terkenal ya, lalu uh, musiknya uh, di upload di NCS ya, jadi NCS ini menaungi banyak uh, musisi yang dulunya nggak terkenal, tapi sekarang dengan uh, begitu banyaknya view otomatis uh, jadi sudah terkenal lah, ya. saya rasa banyak DJ-DJ di sini dan jenis musiknya juga macam-macam ya, ada yang untuk Uh, apa ya untuk vlog, untuk fitness, untuk workout, untuk santai, untuk relaksasi, di sini uh, banyak teman-teman. Jadi teman-teman ini ngambil dari NCs ini selain untuk uh, mungkin mau mengupload musik, ya mengupload musiknya saja yang teman-teman sediakan di channel teman-teman untuk diambil oleh konten kreator lain. Gitu. Uh, boleh juga teman-teman memakainya untuk Background video ya, untuk vlog ataupun uh, untuk backsound gamenya teman-teman ya. Nah, untuk kali ini saya hanya menunjukkan, uh, hanya menunjukkan ya, begitu hebatnya NCS ini dan asiknya dia mau berbagi gitu. Asiknya mau berbagi, dan akan saya tunjukkan uh, bagaimana teman-teman boleh untuk menggunakan uh, video ini ya. Video-video dari channelnya NCS ini, nah eh, teman-teman, di sini pertama-tama jika ingin menggunakan eh, NCS ini, ya, musik-musik dari NCS, teman-teman itu harus menjadi subscribernya eh, dari channel ini, ya, jadi dari channel NCS ini, ya, ini, ya, harus jadi sub, eh, subscribernya, ya. Nah, di sini ini karena, karena channel saya baru, saya belum subscribe, jadi saya. Subscribe dulu teman-teman ya. Ya, ini ini di-subscribe dulu teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, ini no copyright ya, teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman dikasih like Oke. Okay. Dan teman-teman eh, tinggalkan juga komentar sebagai tanda pertemanan di sini. Saya akan ketikkan komen. Saya akan uh, bikin komen nice music my friend. I love it lah gitulah ya. Coming from Indonesia. Bira aja saya tinggalkan jejaknya. Oke. Okay. Nah selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah. Nah di sini karena saya saya sudah uh, ini ya sudah sign up ya maka saya akan buat di yang baru saja di sini ya akan saya contohkan cara mendaftar dan kita akan lihat ketentuan-ketentuan uh, dari dari ini dari apa NCS. Oke teman-teman ya jadi uh, untuk dapat menggunakan Musik-musik dari channel NCS ini ya, no copyright sound ya, singkatnya dari NCS. Pastikan teman-teman sudah mensubscribe dulu channelnya ya, dan memberikan kredit ya, like ya, subscribe. Lalu teman-teman tinggalkan komentar seperti saya ini. Nah, setelah itu baru eh, teman-teman mendaftar pada website resminya eh, agar teman-teman bisa menggunakan musik-musik dari NCS ini ya. Nah untuk di channel ini saya sudah mendaftar nih ya teman-teman. Tapi saya akan tunjukkan cara mendaftarnya kepada teman-teman dengan menggunakan uh, ini lain, akun lain ya, channel lain. Nah di sini dari webstore, eh sorry dari uh, Google teman-teman ketikan aja di pencarian NCS.io atau NCS saja boleh. Nah, ini sudah masuk ke situsnya atau website Lalu teman-teman sign up dulu ya. Sign up di sini. Nah, pada saat sign up ini, teman-teman tidak -teman ribet-ribet kok. Teman-teman uh, boleh sign up menggunakan Facebook, boleh juga menggunakan uh, Google ya. Ataupun boleh juga menggunakan Sport TV jika teman-teman punya. Nah, saya akan coba menggunakan Google. Nah saya akan gunakan yang ini teman-teman Nah Oke okay. Diminta subscribe nih Ke website resminya tadi di channelnya ya Sekarang di, di website-nya kita minta subscribe Dan sudah ini sudah selesai Nah setelah itu kita Baru boleh masuk ke Musik library-nya Nah, di sini ya, teman-teman, ada uh, ratusan ribu mungkin jutaan ya, musik-musik ya. Nah, dan ini asik-asik, teman-teman. Lengkap loh. Teman-teman uh, bisa lihat di sini, ya. Nah, ini genre-nya nih ya, teman-teman. Teman-teman nanti explore-explore sendiri. Nah, ini uh, mood-nya banyak tuh. Ada Angry Dark Dreamy Epic, ya. Nah, jadi nanti sesuaikan dengan... Dengan uh, videonya teman-teman ya Yang mau diupload dan Dan ini semua no copyright Jadi teman-teman bisa jadikan background ini Dan jika teman-teman yang belum monet Menggunakan uh, dari NCS ini Itu dipastikan sama NCS nya Itu akan bisa dimonetisasi ya Nah dari mana kita tahu ya Kita bisa lihat di sini Usage and policy nya teman-teman Nah, ya, lalu, nah, ya, ini, teman-teman, lihat aja di sini. Ada pertanyaan, "Can I monetize my video if I use NCS Music?" Jawabannya adalah dari NCS-nya, yes. But make sure you follow the guideline in the NCS usage policy. Jadi, pastikan teman-teman mengikuti ya, peraturan ya, atau uh, apa ya ah peraturan lah pokoknya <laughs> dari ketentuannya NCS ya nah ketentuannya apa nah teman-teman harus memberikan kredit uh, the song ya nah yang pertama-tama teman-teman harus simply copy and paste the credit section from the description of our video if there is no one eh there is not one to copy please put a link to our upload in your Description. Jadi teman-teman uh, Harus mengkopikan ya Mengkopikan uh, linknya Pada deskripsinya ya Link video atau link musik yang teman-teman Ambil uh, taruh, di, di, taruh di Deskripsinya channel teman-teman ya If you are using Our music on twitch stream or youtube stream Simply put music Provided by Http.spotty.v NGS in your stream Description kita lihat lagi yang ini ya. Jadi, kalau teman-teman, oh ya, tunggu ya, yang ini kalau teman-teman mau ini ya, mau streaming ya di YouTube ataupun di Twitch ya. Nah, pastikan di deskripsinya, teman-teman, taruh ini nih ya, di copy aja ini. Nanti taruh di deskripsinya ya. Itu wajib tuh, teman-teman. Uh, terus, will I get copyright claim or strike if I use an NCS? track in my videos eh, in my YouTube video. Jawabannya enggak. Nah, dia enggak dia enggak akan men strike ya, enggak akan mengklaim ya. No, if you are an independent creator, gamer or vlogger and follow our usage policy. Then all NCS track are free to use across YouTube and Twitch ya. Nah, teman-teman nih ya. Jika teman-teman uh, independent creator ataupun gamer ataupun vlogger ya dan mengikuti Cara penggunaannya ya. Aturan cara penggunaannya. Uh, semua track NCS atau semua musik NCS itu. Adalah. Bebas ya. Gratis ya teman-teman boleh pakai ya. Itu ya pertanyaannya. Yang atas sih ini ya. Can I use NCS music. In my video on YouTube or Twitch. Nah tuh. ya Apakah saya dapat menggunakan musik. Uh, NCS di dalam video saya atau di dalam video YouTube saya ataupun Twitch jawabannya dari NCS adalah yes all we ask is that you credit the artists and songs used in the description of your video or live stream ya nah jadi jawabannya adalah iya ya, semua yang diminta uh, adalah kita ya memberikan kredit uh, pada artis ataupun lagu yang digunakan di channel kita Kita taruhnya di deskripsi ya Di deskripsi video kita Ataupun live stream video kita NCS Music is free to use For independent creators And their uh, UGC User generated content ya Nah jadi uh, NCS Music itu free Digunakan uh, Apa pada independent creator ya Dan uh, User generated content ya pengguna-pengguna eh, pengguna-pengguna yang lain gitu lah saya gak pandai bahasa inggris eh. <laughs> oke okay, eh, lalu teman-teman bisa mendownload musiknya dari sini ya musik library Nah boleh teman-teman misalnya yang mau membuat eh, video ataupun channel NCS semua, boleh semua ini disedot, nggak ada yang ngelarang nih ada banyak nih teman-teman ya Ya, teman-teman boleh klik di sini, ya. Nah, gitu. Dan langsung download track What I Say, misalnya ya. Nah ini, lalu teman-teman download saja ini, teman-teman ya. Nah, download. Nah, yang eh, yang teman-teman perlukan adalah di sini, ya, teman-teman harus mengcopy ini, ya. Kopi dan uh, teman-teman nanti taruh di deskripsi di deskripsinya. Jadi saya tonton di sini dulu lah, walaupun bukan NCS ya. Nah, di sinilah teman-teman ya, sebentar. Kan udah ada NCS nih, ya. Misalnya ini nih, misalnya ini tadi judulnya whatever ya. Nah, nah ini seperti ini ya, teman-teman tuh. Ini nih, ini kan lagunya uh, innocent nih. Ini judul lagunya Innocent Jadi Kita copy dari sini ya Biar teman-teman gak bingung Jadi Saya balik dulu lah Nah misalnya saya cari Innocent Ini kita cari lagunya Innocent nah ini innocent dan di saat kita download nah ini teman teman copy aja ini ya setelah di download ya di copy atau dibiarkan terbuka saja dulu ini eh, sambil teman teman mengedit musiknya ya jadi biar teman teman nantinya juga nggak terlalu banyak nyimpen file dan memakan memori hardisk sebaiknya ini dibiarkan saja dulu ya eh, terbuka nanti setelah teman teman selesai upload Ya, Setelah selesai upload, baru teman-teman ambil dari sini Ya, link yang diminta dia, supaya ditaruh di deskripsi kita. Nah, jadi ditaruh di sini ya, Nih, dis, ditaruh di sini nih. Klik kanan ya, paste aja. Nah, ya, jadi harus ada di sini ya, teman-teman. Pastikan di saat teman-teman mengupload, ncs harus ada di deskripsi. Kalau enggak, eh, ada kemungkinan nanti bisa diklaim di dia atau di-strike sama NCS-nya nggak diperbolehkan ya teman-teman gitu ya gampang ya. Nah untuk eh, cara membuat video NCS-nya nanti saya akan buatkan tutorial eh, cara membuat musik NCS ya pada video berikutnya. Maka dari itu nanti diikutin terus channel anak embongnya ya teman-teman supaya nanti bisa ngeliat cara bikin ininya, cara bikin tutorial. Cara membuat musiknya ya. Tapi saya menggunakan PSDC. Terserah teman-teman. Mau menggunakan video editing apa. Uh, kalau yang mau juga belajar PSDC-nya. Nanti saya buatkan tutorialnya ya. Dan nanti uh, link untuk PSDC-nya. Akan saya sertakan di ini juga. Akan saya sertakan di. Apa namanya. Akan saya sertakan di deskripsi video saya. Dan untuk NCSEO ini juga nanti saya taruh linknya di deskripsi. Oke okay, sekian dulu. Sampai berjumpa kembali. Akhirnya saya pamit undur diri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu